Oke lanjut ke presiden yang kedua. <tik> Oke lanjut ke presiden ketiga. <tik> oke okay, guys selanjut ke preset yang keempat oke okay, guys selanjut ke ke preset yang kelima Oke okay, lanjut ke episode yang ke-6. Oke okay, lanjut ke episode yang ke-7.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 Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-12 <Susuk> Oke, okay, lanjut ke preset yang ketiga, belas. Oke, okay, lanjut ke preset yang keempat, belas. Oke okay, lanjut ke presiden ke-15 Oke okay, lanjut ke presiden ke-16 Oke okay, lanjut ke preset yang ke 17 Oke okay, lanjut ke preset yang ke-18 Oke, okay, lanjut ke preset yang ke-19. Oke, okay, lanjut ke preset terakhir yaitu ke-20.